So guys, jadi perjalanan Anton dan Fikri ke Putrajaya dan dia bilang bahwasannya Putrajaya itu lebih keren daripada Kuala Lumpur. Benarkah begitu? So langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Alright, jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys Indo React Kita mau ke Putrajaya guys ya. Tuh Fikri di depannya ya. Nah, ini pampang, guys. Oh Karipat, guys. kita -kari jalan-jalan, Masya Allah. Halo bang, <manyi> oh, <manyi> <manyi> <manyi> Mantap lah Bang Dar. Nah, kita dibeli ini, guys. Sehat selalu Karipad. Bang Karipad, guys. Coba kita coba, guys. Pastel, oh, pastel ya. Ini. Oh mantap. <manyi> saya ini. paling suka pastel guys. Nah, sama, sama lah. Nah, ada sama-sama sama, sama. Hmm, sama. sedap Makan pagi-pagi, guys Oh, cakap Jadi nah. ya, orang, ya, orang Melayu terus <laughs> Jadi, tapi kalau banjir kuat huh? Yang ini pun tutup ini air masuk. Oh. Geretak lalu kan? nah, tapi kalau Oke, oke. Okay, okay. Oh, ini terowong, jadi terowong itu ya. Oke, okay, I see. Oh, jadi, fungsinya ada ada kok, fungsi. Mas, orang masuk kan? Oke. Ini ini sepertinya terowongan yang pernah kita bahas dulu ya kan, terowongan di mana bisa menyimpan banyak air guys. Keren banget sih itu. 13 kilo, Bang. Ya? 13 kilo. 13 kilo. Oh, benar. Dia dia ini dia apa? Ya, ada 10 orang mungkin mukibit tu. Uh, Times Square. Haa. Ah. Kalau dari, dari seremban kan. Dari, dari belakang kan. Ah. Masuk, dia beli keluar dekat tepi. Times Square. Times Square. Uh. Okey, Okay, Ini panjang banget tu. 13 kilo lo guys. Ya. Dia ada kamera tau. Kalau, ah. kalau ranjil, kamu nampak lah air masuk. Sebab hmm. kalau ke air ranjil kan. Haa. Ah. Dia, okay. dia guna fungsi sebagai apa. Sebagai laluan air kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi yang tingkat bawah memang air. Air ya. Nah, ada bawah, bawah. bawahnya lagi ah. ni. Oh. Mantap. Sama ini, uh, asam. Akan... Okay. Uh, dia banyak kurang. Lah, tapi kadang-kadang kalau di lampar teruk, banjir juga. Okay. Pasal dia, dia nanti dia ada tasik. Dia ada tiga tasik tau. Jadi dia pam air pergi sana. Tapi kalau oh, di tasik okay. menambung, uh, jadi tetap banjir lah. Yeah. Tapi okay, dia okay, banyak, okay. banyak bantu lah. Bagus ya istilahnya Abang Dar ini menjelaskan ya dulu saya kurang informasi tentang istilahnya terowongan ini hanya beberapa saja yang disebutkan dan di sini Bang Dar sudah menjelaskan dengan gamblang seperti itu guys so keren banget ini pertama kali dia buat di dunia Lepas itu teknologi ini dulu Arab Saudi minta buat di sana Oh, oh. Hmm. Sungai Besi. ini masuk juga nih ya sebelah kiri ini. Ini pergi Sumur pergi Ceras. Oke, Ceras. Alright, hampir sampai di Putra Jaya, guys. Putra Jaya. Putra Jaya. Enak banget sih suasananya ini. Jadi apa ada tempat wilayah-wilayahnya itu IT? Oh, oke. Okay. ah ini, lampu macam ini kan? nah. jadi, lain, oh ada yang membedakan juga guys, jadi di Putrajaya itu, wow, aduh jadi pengen banget sana guys. beda, -beda ya. itu yeah. ah. bangunannya semua di KL. Jajah. Pindahkan kan. Malaysia sekarang kita. kan Jakarta ya, Indonesia kan pindahkan kan? Iya, nah. Pemerintahannya ya. Ya pemerintah. Jadi dia pindahkan sini. Dan Kepulauan Puducherry ini dekat sama negara lain dekat. Oh, Harusnya memang oh. terpisah kayak US yeah. juga kan di Washington kan. Yeah. Iya. Pokoknya di New York. Oh, rumahnya keren-keren juga di sini ya. Aha. Wedi sih asli. Jalanannya guys. Samping-samping jalannya itu bersih-bersih ya Keren banget sih Teratur banget Oh dulu berarti hanya tempat saja Istilahnya tempat bekerja daripada orang-orang kerajaan seperti itu guys Tapi setelah itu balik Tapi sekarang sudah dibuat mall-mall Keren banget Oke okay. Kondok kan bang? Kondok Kondo. uh, Apartment Kerajaan oh. oh Okay Ini Ini antara yang tak awal Pejabat kerajaan Pejabat kerajaan ini guys Nanti yang itu Kalimantan itu akan jadi macam ni lah nanti Iya yeah. uh, Asal administrasi Iya yeah, administrasi Pemerintahan Okay Nanti kita beritahu Dia kementerian apa Kementerian apa Dia hmm. Oh Kementerian satu jabatan tu kan? Ah, kementerian, yeah. Kementerian Dalam Negeri. Yeah, yeah, yeah. oh Sama sama. sama, sama Kananya. di Putrajaya ni, ini tasik buatan tau. Dia ada tasik buatan. Hmm. nanti yang menghubungkan dari sini ke sini ada beberapa jambatan. Oh. Nah, setiap satu jabatan lain design. Lain design, lain lama pula. Hmm. Wow. Lain macam. lampu jalannya beda lagi. Okey, okey, okey. Ah bentuknya Tentang ya. kawasan lain. Iya. iya. sangat teratur. Iya. Nah, ini tengok lampunya. Sedarain. Iya, sedarain lampu jalan lalu lain. Lalu lalu. Lain. Lalu. Tapi mm. ini isinya ke, uh, kementerian semua ya. Iya. Kan? Jadi kalau Jangan orang puas dengan kerajaan senang datang sini saja. Oh, iya, iya. Ah. Jadi, sini, beda dengan KL. Jalannya beda juga ya. lebar juga ya, ya hmm. Laki, juga. Oh, berarti lebih lebih lebih lebar daripada KL ya jalan di Putra Jaya ini bangunannya lebar. juga aduh mewah hmm. banget guys asli eh uh, apa nih Oke okay. semua bangunan lain-lain iya bangunannya lain-lain hmm. oh iya ini beda ini. eh ngerti nggak sih kayak di Township gitu ya guys ya bener banget di game-game itu loh guys asli badan kehakiman Malaysia ini Wow hmm. nah ini Ya ada kubah nih. Wah, gila jalannya lebar betul. Tengah ini apa Bang di tengah ini? Mana? Tengah ini. Ha. Saja dia buat dataran oh. kadang-kadang ada ada aktivitas sini ada pesta ke apa ke... Ah. Dokument. Ah. Nah ini istana dokument wis. Oh. oh, ada kayak masjid ya? Yeah. Ada kubah, ya. Ada kubahnya di atas. Supaya ngingetin al- Ingat akhirat para hakim-hakim ya kan, kadang nggak adil gitu Dia bangun... film. shooting film? Ah. desainnya, desain timur tengah itu kayak, ada kubah-kubah Mantap sih, nah, Asli guys ya. Kayak miniatur oh. Kalau dilihat dari atas ini, ini. Kayak game-game gitu loh oh, teman -teman. Wow ah, asli kayak di video game. Jadi kayak saya tuh kan bangunannya gue lihat gue lihat gue lihat gue lihat gue di gue kayak Township seperti itu guys Wow lihat gue lihat Anak ah, teratur ya, kan? teratur. Ah. Mas, bukan kayak kalimau. Ini sih itu bagus, kayak beda lagi nih. Oh, jadi Banda ah, bandar baru, bandar baru, bandar baru. Betul -betul, betul, betul, betul. Oh hijau, dia mau tasik, nah, dia mau semua macam itu. Sama halnya di Solo, di Solo itu ada Solo baru, namanya kayak Solo baru itu lebih tertata. Dan jalannya juga besar-besar. Itu keistimewaan kalau kita istilahnya ada pembuatan ya, seperti istilahnya penataan kota yang terlebih dahulu ditata seperti itu, nggak langsung pembangunan ya. Itu bedanya ya, sih. Detail, detail sangat, detail. Detail sangat betul. Dia. Oh. Wah, gila. ini keren. Wow, guys. Banyak lagi boleh naik Kosanya besar. Tahun berapa bang? Kalau nah, abang ini udah dua puluh tahun. Oh dua tahun ya? Tepesan bangunannya sudah agak futuristik gitu ya. Ini yang buat ini itu kan bang? Wow. Apa duitnya itu duit kerajaan, ya kerajaan ya. Bukan ada swasta itu nggak ada. Yang kebanyakan bangunan ini kerajaan? Kerajaan semua ya. Hmm. Tuh guys ya Allah, Hiyalah. kita boleh lihat gila banget gila asli gila. Gila asli ya Allah. Komunikasi dan multimedia. Oh, oh, ini kakak MM. ini wow asli ya Allah kayak kayak di mana gitu. Oh itu Tasiknya. Oh. ini jembatan kayaknya yang dilewati ya? Oh, uh, oh. Oke. Okay. Uh, ini PICC lah, Oh, ini PICC wow. ini nah. yang sering. Kadang-kadang Astro, iya iya. Ya, ya, gitu. ya. uh, wow. Wow. Oh, Cantik guys, asli ya Allah. Gak nyangka loh, akhirnya kayak gini aku bisa melihat juga loh. Ini sering dibuat konser-konser, yeah. buat acara-acara hmm. TV, buat hmm. acara-acara ya, pemerintahan sini ya. Keren Kayak apa ya? Jakarta Convention Center ya di gitu. yeah, ya, ya. hmm. Tapi sebenarnya ada lagi besar, besar. paling paling besar tuh yang GCC itu Ah. GCC juga tuh oh. ada convention center. Oh. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Masih ada satu lagi tak jauh dari dekat coket itu ada satu apa? Ultra World Center itu yang oh. paling awal. Sekarang sudah okay. banyak. Oh sudah banyak ya. Uh, tapi ya. ini untuk Pudra inilah. Oh ini untuk Mungkin hmm. karena apa multimedia di sini guys. Kalau acara-acara TV di sini. Ah kebanyakan ya. Wuh lebar betul okay. jalanan sini. <laughs> Anton aja lihat ini, lebar betul. Kau, aduh. Kegigal lainnya. Saya mengira itu guys dulu istilahnya hampir samalah antara lebarnya di Indonesia dengan di Malaysia. Ternyata Anton aja bilang kayak gini, berarti memang lebih luas seperti itu ya tiga jalur. Berapa ramai orang duduk sini bang? Iya. Berapa ini kira-kira? Sekarang apa? Terasa dalam 200 ribu menjadi 200, 200 ribu, ribu ya. Belum belum sampai setengah. Oh. Hanya okay. orang, orang kerajaan pula. aja ya. Oh. Ah. Ini ah. guys. Uh tasiknya bilang nggak kelihatan oh, bang keren, betul, ya. oh iyi, itu depan nih itu Mereka ya guys yang ya yang Oh my ini. god waduk apa namanya ya kayak waduk gitu ya guys ya Oh my god nggak seherannya itu gini guys jadi lihat samping kanan dan samping kirinya itu cantik banget oh, gitu Wow masih sampai bangun sampai sekarang kayaknya Wah kita jalan dekat Oh my tasiknya god guys, ya. Di putra aja ya Gila lebar juga tasiknya ini guys Dari sini sampai situ sampai. Iyalah situ, kan sampai penampungan situ, juga ya Untuk air banjir keren, kayaknya tasiknya, ya guys. Ada tempat mainan juga Mainan anak-anak tuh Nah salutnya di situ Jadi di tempat-tempat di Malaysia itu Kebanyakan ada taman-tamannya Itu yang membuat Istilahnya kita nyaman Kalau bawa anak-anak gitu Mainnya di situ Keren banget Wah keren ya Ini kalau Buat trekking enak ini ya. Sore-sore gitu santai-santai di sini mantap, guys. Oh, mantap ya ini. Wah, ya. ini, guys. Huh, nyampe juga nih Tasiknya Putra Jaya. Oke. Okay. Dalam gak ini ya, guys, ya? Kayaknya dalam sih. Itu kayak ada bangunan Avenger itu, guys. Kayak, kayak apa sih <laughs> ya? Oh, tempat duduk-duduk itu ya. Ah, oh, oke. Okay. Kayak bangunan Avenger. Wow, kok oh, keren. Itu, itu masjid itu, guys, ya. Apa-apa itu enggak tahu aku, guys. Enggak tahu Mantul juga. Oke ICC ya. Kita. ICC oh, Astro okay. buat apa? Acara-acara GEL apa. Eh hmm. uh, apa namanya? Kemarin tuh meletup ya mantap. di ICC ya. Akhirnya sampai juga, guys, aku di sini. Mantap, luar Aduh, Jalan -jalan lagi gimana gitu. ya perasaan dia tuh? sih kayak mau saya wow. berjaya ya dengan Bang Dar ini. Mantul. Keren, keren, keren, keren. Tasik yang keren, guys. Mantap. Iya, aku pernah, ini. Ini, oh, sorry, sorry, aku pernah reaction ini bro. Jembatan Suri Sarjana. Oh, Suri Sarjana, aku pernah reaksi jembatan ini. Lewat juga. Jadinya. Aku belum lagi jembatan ya kayaknya. Baru banyak. pertama nah, kali ini aku nih lihat. Nah, itu masjid besi. Oh, masjid besi. Nah ini masinnya juga pernah aku reaction nah, ini. Ah, aku pengen istilahnya ya, lihat masjid besi dari sana guys, karena selama reaction nah, itu apa? banyak masjid-masjid yang cantik betul, yang bersejarah juga. Waduh dia jembatannya dari belakang guys kelihatan wow, Oke okay. Mantap kayak kayak kaya di masa depan gitu ya Cuma nanti keretanya mungkin terbang kalau di masa depan guys Gak pakai roda lagi guys Gak tahu juga sih Oh my god Keren, keren banget, boh, ini masuk jembatan, jadi setiap jembatan tuh beda-beda ya? Oh, nah, oh. hmm. oke, okay. ini, ini kemana ya lanjutnya mereka ini ya? Desainnya juga di futuristik ya? ya. Yeah. <laughs> karena mungkin pembangunannya sudah tahun 90-an lebih gitu 99 gitu. Jadi bangunannya sudah futuristik, hmm. bangunan baru. Ini pejabat perdana menteri. Ini pejabat perdana menterinya, guys. Gila lebar banget ya jalannya, bersih gitu. Oke. Tong, bagus banget. Jadi kelihatan mirip di Rusia itu. Wah. Oh, Agia oh. Sophia. Iya ya, itu ya, yang ada jalan gede gini Iya, iya, iya. Ah, oke oke oke oke oke. tahu-tahu. Ini kalau kalau mencuci data, uh, kalau apa uh, presiden dari luas sama metadata, nanti nah. dia bergambar di tangga itu. Ah. Oh. Biasa kayak di Istana Merdeka gitu ya, guys. Berarti ini ya. Wow. Harus dibikin keren, keren, keren, keren. Kayak gini harusnya bikin nusantaran. Uh, ini sholat. Oh my god. Tunggu vlog selanjutnya ini berarti ya. Aku pengen lihat. Oh, oh no, gila banget sih. Oh my god. Apakah ini? udah selesai vlognya guys. Bersambung. Jembatannya, jembatan yang tadi ya. Alright guys, so, aduh. Hahaha. <laughs> Oke okay lah gak apa-apa ya kan yang penting kita sudah bisa lihat gimana mereka bahagia dan senang di Malaysia sana dan mereka istilahnya ya pasti bahagia ketika menginjakkan kaki di Malaysia dan terutama juga di Putrajaya ini karena memang bangunannya guys ya Allah kayak di video game gitu ya sangat-sangat bagus sekali tertata rapi dan saya juga Kayak wow, kanan kirinya itu memang bisa tertata banget gitu, taman-tamannya itu loh, guys. Istilahnya pohon-pohon, pokok-pokok yang ada di situ itu tertata banget, so itu memang keren banget, guys. Wow, jadi pengen ya kesana ya, aduh. Oke terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai ya Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya React Vlog dan juga Camujib Semoga bermanfaat untuk kita semua Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang Intinya adalah kalau kita masih berada di zona kebaikan Maka kita akan mendapatkan kebaikan itu Tapi jangan sampai kita beranjak kepada zona keburukan Karena bisa jadi kita tidak akan menemukan kebahagiaan Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk bersyukur Apapun Allah berikan kepada kita itu yang terbaik dari Allah untuk kita Jadi senantiasalah kita bersyukur dengan mengucapkan alamin Dan melakukan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh